Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Idan Eke Farid. Ini istri saya. Dika Yuniati. Ini, ini anak saya, anak kami. Siapa namanya nak? Yumna. Yumna Hairinandini mengucapkan minah Aidinul Mina Faizin. Selamat hari raya idul fitri 14. 20, 42 hijriah. Hijriah. Mohon maaf. Lahir dan batin